tiba masa untuk bertemu leader team star sebenar penny aku tahu dia akan guna evolution je jadi sepatutnya fight ni tak ada masalah sangat sebab evolution defense tak tinggi sangat aku start dengan bawang tera water lepas kena baby doll ice dua brick break ambryon settle sasahlah dia tukar jolteon lepas tu aku masukkan ular satu bulldoze, jolteon pun mati untuk vaporion aku sit bawang pakai bawang settle aku masukkan putih untuk fight lefion tapi leaf blade dia pedih juga nasib baik putih laju Dua Flame Thrower, Lifheon settle Flareon lepas tu Nasib ular tahan Flarebliss dengan jayanya Dua bulldoze Flareon settle So far so good Semuanya nampak mudah Tiba masa untuk Ace Pokemon Penny Silvion, Terraferi Strawberry tidurkan Silvion dengan Spore Angin masuk bantai dengan dua Steelwing. Penny berjaya dikalahkan Jadi habislah kisah Penny Dan rakan-rakan tim Starnya Seperti yang dijangka Fight Penny ni tak adalah masalah sangat Aku lega sebab tiada siapa pun yang terkorban